Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagungeng Dumwadi Para pemirsa semuanya Kembali bertemu dengan channel saya Jawa Kawedar Semoga para pemirsa selalu tetap sehat dan tetap semangat Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan Weton Rebu Kliwon yang berhubungan dengan sifat, karakter, rejeki, pekerjaan yang cocok, serta jodoh pinasti Watak, sifat, karakter, juga jodoh Seseorang ini bisa dilihat dari hari dan pasaran Atau yang biasa disebut dengan beton Orang Jawa biasanya lebih mementingkan hari betonnya daripada tanggal lahirnya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 Nilai neptu sendiri diawali dari yang paling rendah, yaitu nilai 7 sampai yang paling tinggi nilainya 18. Nilai yang terendah yaitu hari Selasa Wage neptunya 7 dan yang paling tinggi Sabtu Pahing neptunya 18. Dari nilai inilah kemudian semua yang mencakup karakter dan watak seseorang bisa diketahui hari pada umumnya itu ada tujuh dari hari Minggu sampai dengan hari Sabtu. Kemudian pasaran. Pasaran itu ada lima dari Legi sampai dengan pasaran Kliwon. Dalam Petung Jawa itu ada yang dinamakan paringkelan. Di sini saya akan menyampaikan yang ada hubungannya dengan paringkelan roman atau weton yang cocok untuk jodoh pinasti. Selain watak dan sifat seseorang yang lahir di hari pasaran tertentu ini Paringkelan yang dinamakan Paringkelan Soman atau Dodo Pinasti itu ada lima Yang disebut satu Sri, dua lungguh, tiga gendong, empat loro, dan lima pati Paringkelan ini fungsinya untuk mengetahui tentang perjodohan pasangan calon pengantin atau pasangan saat kita itu sedang menjalin hubungan dengan lawan jenis kita yang mana weton dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan disatukan dan kemudian dijumlahkan ketemunya berapa kemudian jumlah tadi dikurangi 5 dengan kelipatan lima lima lima dan seterusnya sisanya ada berapa kalau sudah dikurangi 555, masih ada sisa satu Maka jatuhnya di paringkelan Sri Kemudian kalau sisa 2, jatuhnya di lungguh. Sisa 3, jatuhnya di gendong Sisa 4, jatuhnya di loro Dan kalau tidak ada sisa sama sekali, maka jatuhnya pati Jatuh pati inilah yang harus dihindari Jangan sampai kita melanggar angger-angger dari Bawaler daripada leluhur kita kemudian artinya Sri Lungguh, Gendong, dan Loropati Sri itu artinya rezeki. orang yang menjalankan perjuduan yang ketemu hitungan Sri biasanya rezekinya akan selalu ada dan mengalir terus kehidupannya akan selalu senang dan berbunga-bunga yang kedua Lungguh Lungguh itu bisa kedudukan bisa juga jabatan Atau malah sebaliknya Hanya duduk diam, tidak mau bekerja Bawaannya selalu malas Perjudulan yang ketemunya nomor dua ini atau lunggu Biasanya hanya mengharap belas kasihan dari orang lain Menjadi pengangguran yang berkepanjangan Tidak mau berusaha Bahkan pekerjaan saja menunggu pemberian dari orang lain Kemudian yang ketiga, umpamanya jatuh di gendong Gendong itu membawa beban Perjuduan yang ketemunya itu di nomor tiga atau gendong Ini akan mengalami beban hidup yang sangat berat Lalu yang keempat jatuh di loro Loro itu sakit Perjuduan yang ketemu hitungan nomor empat atau loro tadi Biasanya akan mengalami sakit-sakitan Selalu bergantian entah itu yang laki-laki maupun yang perempuan Kemudian yang nomor lima pati Pati itu artinya mati, menuju pati Dalam perjodohan yang ketemu hitungan nomor 5 ini Menjadi angger-angger atau larangan yang tidak boleh dilanggar Karena ini bisa mati rezekinya Maupun juga bisa mati orangnya Pihak perempuan maupun dari pihak laki-laki Kedua orang tuanya yang laki-laki maupun yang perempuan Ini juga akan mengalami hal yang sama Inilah pedoman orang Jawa zaman dahulu. Karena orang Jawa zaman dahulu harus mengerti... ...tujuan yang dibutuhkan untuk hidup ini. Menurut saya, kebutuhan hidup itu... ...diantaranya yang pertama, sehat. Selamat. Selamat dalam perjalanan hidup. Dan bisa tetapi wajib murid Atau bisa memenuhi kebutuhan hidup. Hidup itu harus makan.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 sekarang saya akan menyampaikan tentang watak, karakter, pekerjaan yang cocok, juga rejeki, maupun jodoh pinasti bagi orang-orang yang lahir pada Rebu Kliwon. Dalam hitungan Jawa, Rebu Kliwon memiliki jumlah neptu 15. Neptu tersebut didapat dari hasil penjumlahan hari dan pasaran. Hari Rebu itu nilainya 7 sedangkan pasaran Kliwon nilainya delapan. Neptu sendiri adalah salah satu indikator untuk mengetahui watak, sifat, karakter, jodoh, dan rezeki bagi setiap orang yang mempunyai weton tersebut. Kemudian, watak, sifat, dan karakter wetonnya orang lahir di Rebu Kliwon. Orang yang lahir pada hari Rebu Kliwon menurut Petung Jawa dengan jelas dinyatakan memiliki watak seperti laku neng srengenge atau laku neng matahari. Artinya orang ini bertingkah laku seperti jalannya matahari. Ini merupakan gambaran kedisiplinan, pencerahan, keikhlasan. Laku serengenge atau berlaku seperti matahari adalah sebuah watak yang penuh rasa kedisiplinan dan tanggung jawab dalam dirinya sendiri. Laku ini dimiliki oleh orang yang lahir di weton Rebu Kliwon. Mereka yang memiliki weton ini biasanya memang sangat disiplin dan tidak pernah mengecewakan orang lain. Apalagi saat membuat janji, dia akan selalu menepati janjinya. Dalam hitungan weton, orang yang mempunyai weton Rebu Kliwon biasanya juga pandai berbicara, berjiwa pemimpin, dan rapi dalam penampilan. Terlepas dari segala karakter yang baik tersebut, orang ini juga mempunyai beberapa karakter yang buruk. Mereka biasanya orang-orang yang mudah marah, cepat tersinggung, mereka juga pembantah. Ini termasuk pembantah yang ulung. Setiap memiliki pendapat yang saling berbeda dengan kebanyakan orang, mereka tak segan-segan mengutarakan pendapatnya sendiri. Kemudian, tentang pekerjaan yang cocok berdasarkan watak, kepribadian, serta karakter yang dimilikinya, seseorang tadi sangat cocok jika pekerja dalam bidang yang membutuhkan kedisiplinan dan sikap yang bertanggung jawab. Bidang pekerjaan tersebut, misalnya, menjadi tentara, polisi serta petugas keamanan atau mungkin pemimpin komunitas atau pemimpin suatu daerah kemudian tentang rezeki dengan jumlah neptu 15 dalam petung Jawa terbilang cukup besar rezekinya kendati begitu ia bisa membawa rezeki kecil jika neptu ayahnya atau bapaknya lebih dari 16 seperti hari rebu Paing, Sabtu Kliwon dan sebagainya Kemudian tentang Jodoh Pinasti Dengan neptu 15 yang dimiliki orang yang lahir di hari Rebu Kliwon Sangat cocok dan sangat serasi jika ketemu dengan pasangan orang yang lahir pada hari Senin Pon Nilai Neptunya 11 Selasa Kliwon Nilai Neptunya 11 Rabu pahing Nilai Neptunya 16 Kamis Kliwon Nilai Neptunya juga 16 Bila berjodoh seperti yang saya sampaikan ini Ini namanya ketemu jodoh pinasti Jodoh pinasti itu jodoh yang ditentukan oleh hari pasaran Berdasarkan Petung jawa Pasangan ini akan saling melengkapi kebahagiaannya dalam rumah tangga Akan selalu mendapat kebahagiaan Dan kecenderungan orang-orang ini akan selalu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 serta buah-buahan. Selamatan ini merupakan gambaran dari keinginan Anda berdua yang melambangkan suatu kebahagiaan serta murah sandang juga pangan. Kemudian undang teman atau sahabat Anda dan katakan pada mereka, kalau hari Minggu Kliwon ini saya membangun nikah, ...dengan tujuan dalam rumah tangga kami ini... ...supaya selalu mendapatkan kebahagiaan... ...seperti saat kami berdua dulu menikah. Lalu kalau ada teman yang dipandang bisa membacakan doa... ...anda supaya minta tolong untuk memimpin doa... ...dengan tujuan seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi. Untuk membangun nikah ini bisa anda lakukan setiap hari minggu kliwon kalau memang rezeki anda bagus atau ekonomi anda mendukung jika kurang mendukung ekonomi anda paling tidak minimal anda lakukan setiap tiga bulan sekali artinya setiap tiga minggu kliwon sekali anda membuat bacaan atau tumpengan tadi mungkin ada pertanyaan bagi para pemirsa Kenapa tidak tanggalnya yang dipakai untuk membangun nikah Seperti kalau ulang tahun, mungkin satu tahun, dua tahun, sampai ke tahun emas dan sebagainya Seperti yang dilakukan kebanyakan orang-orang zaman dulu Untuk melakukan kegiatan yang sifatnya sakral Yang dipakai itu hari dan pasaran Bukan tanggal masehi atau tanggal jawanya Demikianlah penjelasan tentang watak Sifat dan karakter sekaligus pekerjaan Dan juga jodoh pinasti bagi orang-orang yang lahir di Rebu Semoga ini bermanfaat Dan mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian saya Rahayu, rahayu, rahayu sagungin dumadi